oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa kembali di channel YouTube Bambang siapetra. Halo sahabat kuliner salam punya ya punya punya punya mantap Oke okay, jadi guys di kesempatan video kali ini ya kita ubah lagi ya widi mohon maaf ya kita udah hampir satu minggu nggak ngonten jadi kali ini kita akan mukbang ya nah video kali ini video mukbang guys jadi hmm, kita makanya di di dalam ru ruangan ya e, nantikan street food street food pinggir jalan yang ada di kota-kota kalian ya dukung dan support channel ini ya agar lebih berkembang lagi oke okay, jangan lupa di subscribe oke okay, subscribe oke okay, jadi di menu kali ini kita akan eh ini ya salah satu kuliner uh, bukan kuliner salah satu apa masakan ya masakannya bu nah ini adalah apa ini ini sambal sambal apa sih Bentar. kita fokuskan dulu Wah, itu sambal itu ya sambal uh, ikan es ya wiris Oke, okay, dan yang bungkus-bungkus ini. Nah, ini, ini, ini, kita buka ya. Siapa ini? kita buka dulu. Wow, nah, ini adalah salah satu masakan hmm, kuliner tradisional, ya guys. Ya, wow, ini apa namanya, uh, bakwan ya? Bakwan dicampur dengan bumbu, uh, apa namanya, bumbu cabai merah, eh cabai itu ya, cabai sambal pecel ya, oh, ini ini oh, sambal pecel, wow mantap, mantap guys, Jumlah dulu ah. oke okay, jadi sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu ya guys, Bismillahirrahmanirrahim, Amin. Oke, okay, kita udah cuci tangan tadi ya. Kita akan cuciin dulu yang ini dulu, Guys. Bawang. Ini biasanya sih uh, buat itu ya. Buat lauk pertama ya. Biasanya sambal uh, sambal pecel ya. Ini video-video sambal pecel ini, ini berada di ini ya, di video-video uh, sebelumnya. Jadi ini ada di suatu pasar ya, pasar tradisional di Sama Nanti ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton, silahkan nonton di, di link-nya ya. Oke, ini belinya di pasar guys. Jadi tadi ibu beli di pasar dan beli laut ini. Yuk kita cicipin ini dulu, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Oh, mm-hmm, wow, yeah, mm -hmm. yes, ooh, yes, mmm, oke okay. next bismillahirrahmanirrahim wow ya yeah, guys We... sambal ayam sambal ikan ya sambal ikan sambal ikan guys wow sambal ikan guys ya kita bismillahirrahmanirrahim hmm hmm Hmm. Hmm. ini ya. hmm. uh hmm. kencang enggak hmm. ini kentang oke kami lalu ini jadi menu hari ini enggak ada kerupuk ya kerupuknya kosong jadi kita seadanya aja kita lanjut hmm. Hmm. Hmm. ini menu favorit saya ya guys ya uh, sambal ikan es kecil-kecil sambal -kecil. Oke, okay. kita makan lagi. Hmm. Hmm. Wow, nggak pedas sama lihatnya. Yes. Hmm. hmm. Palaknya. hmm hmm hmm 嗯 Entah, guys. Hah. Masih ya guys ya Widih. Masih sedikit Ini uh, lahoknya tinggal segini <laughs> Kita ngambil lagi nanti Oke, Kita ajar aja yang ini dulu ya Oke kita ajar dulu yang ini guys Widih. Kita ajar dulu Bismillah hmm. Hmm. Oke terakhir guys ya Kami akan lanjutin lagi habis ini ya Ini masih sisa Hmm Mm hmm, mm hmm, Alhamdulillah Oke okay, jadi guys kita minum dulu Oke okay, jadi guys buat teman-teman yang mungkin menyukai konten-konten uh, mugang seperti ini Terus uh, nanti teman-teman pengen apa ya uh, Masukan silahkan tulis di kolom komentar ya Bang mukbang sambal korek Bang mukbang sambal ikan asin lagi gitu Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya guys ya Oke okay. Jadi mungkin untuk konten mukbang kali ini Cukup ini dulu ya guys ya Nantikan video uh, street food dan video-video kuliner Berikutnya ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nantikan video-video selanjutnya Oke okay? Saya akan lanjut lagi Ambil lauk Kita tuntaskan Oke okay. Oke okay Mungkin cukup ini dulu ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nantikan video-video selanjutnya Oke okay? Thank you guys. Sampai jumpa.